hari minggu adik-adik wah senang sekali nih di minggu hari ini tanggal 30 Oktober Kak Astrid kembali menyapa adik-adik di kelas TK wah adik-adik apa kabarnya? sudah lama ya kita tidak bertemu terakhir ketemu pas kat PA ulang tahun Wah, udah mau banget. Gimana kabarnya? Sehat dan sukacita ya? Kak berharap adik-adik di rumah beserta dengan mama dan papa, oma dan opa, ataupun dengan kakak dan adik-adik kalian semua dalam keadaan sukacita selalu ya dan sehat-sehat. Nah, di Minggu hari ini nih kita kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak mau ajak adik-adik untuk diambil Alkitabnya. Boleh disiapin Alkitabnya dibuka dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. 2 Thessalonica 1 ayat 1 sampai 5 nih, kastri udah siapin nih, pakai pembatas alkitabnya jadi, boleh ditandain dulu alkitabnya dengan uh, pembatasnya atau dengan kertas apapun, boleh kalau sudah disiapkan boleh ditaruh kembali Kita mau berdoa dulu Boleh ya Kita berdoa Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama dari rumah kami masing-masing beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami anak-anak kelas TK ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, amin. Oke, okay, kita ambil lagi Alkitabnya boleh ya. Nanti Kak Astrid yang bacain, adik-adik minta tolong Mama dan Papa untuk baca di rumah bersama-sama dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika di dalam Allah, Bapa kita, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kastri cerita nih tentang hari ini. Kak mau tunjukin satu ekspresi wajah, satu emotikon, satu uh, bentuk mimik wajah nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Nih, tring, wah, gambar apa ya? Ini emoji, emoji sedih ya, emoji nangis yang ada air matanya, terus dia meremut gini. Nah Kasri tanya nih siapa adik-adik yang pernah ngerasa sedih nih kayak emoji ini karena ditinggal papa berangkat kerja atau ditinggal mama pergi ke warung atau ke pasar belanja ikan dan sayuran Hayo siapa yang pernah sedih nih aduh Gisel pernah sedih nih kalau ngelihat papahnya berangkat kerja atau genta pernah sedih nih ngeliat mamahnya pergi ke pasar padahal cuma sebentar ya beli ayam beli sayur siapa yang pernah sedih hayo tunjuk tangannya. nah Kak Asrit mau cerita nih tentang sebuah jemaat yang lagi sedih juga adik-adik Kira-kira, kenapa ya mereka sedihnya? Nah, jemaat tersebut adalah jemaat yang tinggal di kota Tesalonika, seperti pembacaan Alkitab kita di hari ini. Coba adik-adik lihat, kira-kira kota Tesalonika itu kota seperti apa ya? Wah, kotanya bagus ya, kayak kota Depok. Nih, kotanya besar ya, banyak tanamannya, ada gedung-gedungnya. Wah, Kotanya bagus ya, adik-adik. Ya, nah, kota Tesalonika ini punya banyak sekali jemaatnya, sama seperti nih. Kita di Indonesia gitu ya, banyak banget orangnya. Nah, di antara jemaat-jemaat tersebut itu ada dua tipe, adik-adik, dua kubu: ada jemaat asli Tesalonika dan ada orang-orang Yahudi. Nah, asli mau cerita tentang jemaat di Tasawangika dulu ya? Jemaat asli Tasawangika ini, jemaat yang dikasih jempol nih sama Tuhan Yesus kenapa ya kira-kira karena jemaat di Tesalonika ini jemaatnya baik-baik adik-adik orang-orangnya tuh baik sekali, mereka selalu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus mereka rajin berdoa mereka rajin baca Alkitab, mereka dengar-dengaran sama orang tua mereka tidak melawan orang tua mereka selalu membantu satu sama lain makanya nih Tuhan Yesus kasih dua jempol Nih, buat jemaat di Tesalonika, nah, diantara jemaat Tesalonika ini, Tuhan Yesus mengutus tiga orang adik-adik sesuai dengan firman Tuhan kita di hari ini. Coba, siapa yang bisa bantuin ke Astrid sebutin siapa ya, kira-kira orangnya? Yang pertama, kita punya Bapak. Paulus, nah yang kedua ada Silwanus dan yang ketiga adalah Timotius, nah tiga orang ini adik-adik diutus sama Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan jemaat Tesalonika, jadi mereka bertiga ini setiap hari itu bersama dengan jemaat Tesalonika menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah Tuhan Yesus itu baik, adik-adik. Tuhan Yesus itu maha pengasih, maaf, maha penyayang, e, sabar, nggak pernah marah. Pokoknya mereka bertiga menceritakan tentang Tuhan Yesus dan jemaat Tesalonika ini seneng banget adik-adik mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus karena karena mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi suatu hari nih adik-adik, eh, tadi nih kasih bilang ada jemaat di Tesalonika dan ada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka nggak nggak nggak mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus nah karena mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus mereka nih mengusir tiga orang tadi adik-adik karena mereka merasa tiga orang tadi nih itu e, sudah membuat orang lain itu percaya sama Tuhan Yesus dan mereka nggak suka adik-adik nah sehingga mereka diusir pergi mereka disuruh pergi hush, hush, hush, hush, pergi kalian dari Tesalonika keluar kalian dari Tesalonika wah jahat banget ya adik-adik ya nah melihat hal tersebut jemaat di Tesalonika nih tadi orang-orang yang tadi nih suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari Paulus Silvanus dan Timotius sedih adik-adik sama seperti adik-adik yang sedih kalau ditinggal mama dan papa pergi mereka sedih karena mereka merasa sudah tidak ada lagi yang menjaga mereka mereka sedih karena nggak ada lagi yang menceritakan tentang Tuhan Yesus ke mereka nah tapi adik-adik Tuhan Yesus gak membiarkan itu Tuhan Yesus bilang sama mereka nih Lewat si Bapak Paulus, Silvanus, dan Timotius Kalian sampai ini ya ke Jemaat Timotius gak usah sedih Jadi anak Tuhan Yesus itu segala sesuatunya Uh dikasih sama Tuhan Yesus Berarti ya memang jadi anak Tuhan Yesus ya adik-adik banyak Sekali tantangan yang kita rasakan sebagai anak Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tuh janji loh sama kita. Kalau Tuhan Yesus mau menyertai kita, nah Tuhan Yesus bilang nih, jangan sedih ya. Kalian akan tetap aku jagain, kata Tuhan Yesus. Mau kalian lagi senang, mau kalian lagi sedih, mau kalian lagi susah. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika. Nah, akhirnya mereka bertiga nih bilang, kalian jangan sedih. Kalau kalian merasa sedih, kalian sedang merasa susah, kalian tinggal apa nih? Kayak gambar kiri dan kanan ke astrin. Ada anak sedang apa ya? Hmm, yang biasa kita lakuin nih sebelum makan, sebelum tidur, sebelum dengar firman Tuhan. Apa ya? Betul. Berdoa. Ah, Tuhan Yesus bilang ketika kalian merasa sedih Kalian merasa susah Kalian sedang nggak mm, happy Kalian tinggal berdoa nih Berbicara sama Tuhan Yesus Karena berdoa itu adalah cara kita mengucap syukur Dan berbicara sama Tuhan Yesus Makanya ini di firman Tuhan kali ini Kita juga mau diingetin Sebagai anak Tuhan Yesus Kita nggak perlu takut Mau kita sedih, mau kita senang, mau kita susah Tuhan Yesus selalu ada di hati kita Selalu ada di samping kita, memberkati kita Sebagai anak Tuhan kita hanya perlu setia dan taat Dengan cara apa tadi? Bisa dengan cara berdoa Rajin baca Alkitab Tahap nih yang tadi kita baca nih, yang Kak Astrid punya di sini, terus kita juga bisa dengan cara membantu Mama dan Papa sehari-hari. Misalnya, kalau abis minum susu atau abis makan piring dan gelasnya, bisa langsung kita taruh ya ke cucian piring. Ya, jangan digeletakin atau kita bisa tolongin Mama dan Papa siram-siram tanaman. Siapa yang punya tanaman di rumah? Nah, supaya adik-adik lebih tahu nih, kira-kira sebagai anak Tuhan Yesus itu harus berbuat seperti apa. Kastri punya beberapa gambar. Nanti, Mama dan Papa coba ya, dibantuin adiknya untuk nih pilih yang kiri atau yang kanan ya. Kira-kira perbuatan yang baik, kita masuk ke gambar yang pertama. Di sebelah kiri kastri ini ada anak yang lagi baca apa lagi, baca Alkitab ya. Yang di sebelah kanan kastri ada gambar anak yang lagi apa nih? Merengut marah. Kira-kira sebagai anak Tuhan Yesus Gambar yang mana yang harus kita lakukan ya? Yang kiri atau yang kanan? Coba mama dan papa dibantu dilihat adik-adiknya Kasrit hitung sampai tiga ya Satu, dua, tiga Gambar yang mana? Betul Gambar yang sebelah kiri Sebagai anak Tuhan Yesus Yang setia dan taat kita harus rajin baca Alkitab Yang kedua Gambar yang kedua Di sebelah kiri Kasrit ada gambar apa nih? Waduh Kamarnya berantakan sekali ya, mainannya ada di mana mana Tapi sebelah kanan kastrit ada gambar apa nih? Wah, lagi bantu mama dan papa potong-potong sayuran. Kira-kira sebagai anak Tuhan Yesus yang baik dan setia, kita harus seperti yang kiri atau yang kanan. Kastrit hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Coba mama dan papa lihat adiknya bener gak nih nunjuknya ke arah yang mana? betul yang sebelah kanan sebagai anak tuhan Yesus kita harus rajin menolong mama dan papa ya bisa nih dengan cara uh, bantuin mama papa motong-motong sayuran tentunya harus dalam pengawasan ya biar tangannya nggak kena gunting atau nggak kena pisau oke okay. kasih punya gambar yang terakhir satu kali lagi kita main tebak-tebakan boleh ya yang di sebelah kiri kak Astrid ayo ini gambar apa Anak yang sedang memegang kue dan dia berbagi sama temennya, tapi di sebelah kanan ke Astrid ada gambar apa nih? Anak-anaknya lagi berantem ya, lagi dorong-dorongan ya, lagi marah-marahan ya. Nah, sebagai anak Tuhan Yesus yang baik dan benar, coba gambar sebelah kiri atau sebelah kanan ke Astrid itu lagi ya, satu, dua, tiga yang mana betul semuanya wah gambar yang sebelah kiri ya kita harus berbagi apapun yang kita punya mau makanan, misalnya kita punya alat tulis yang lebih, atau kita punya uang yang lebih, kita bisa kasih ke teman-teman kita yang membutuhkan gimana Kak yakin dan percaya nih adik-adik kasri di kelas TK uh, PLKPAGPB Shalom adalah anak-anak yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan tadi ya, rajin berdoa baca Alkitab menolong mama dan papa berbagi, jujur gak bohong, nah itu adalah hal-hal yang terus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik, supaya iman adik-adik tuh semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dengan demikian Tuhan Yesus juga jadi seneng nih jadi suka cita, wah ini anak-anak pelkat-pelkat keren-keren ya jadi dikasih jempol juga nih kayak jemaat di Tasalonika ya siapa yang mau jadi anak baik tunjuk tangan Wah semuanya mau ya. Nah demikian firman Tuhan ke Asri hari ini ya. Semoga adik-adik terus jadi anak yang baik. Sehabis ini jangan dulu diberhenti YouTube-nya. Kastrid eh, bersama dengan Karyawan akan melakukan aktivitas. Kita lihat ya kira-kira Karyawan punya aktivitas apa ya. Nanti jangan lupa dikerjakan terus dikirimkan ya ke grup akad PA. Silakan Karyawan. Shalom adik-adik kelas TK Bertemu lagi bersama dengan Kak Yohan Di dalam sesi aktivitas kelas TK Apa kabar adik-adik hari ini? Kak Yohan harap adik-adik dalam keadaan yang sehat Dan bahagia ya adik-adik Nah sekarang Kak Yohan mau tunjukkan ya sama adik-adik aktivitas apa sih Yang akan adik-adik TK lakukan pada hari ini Kita akan membuat ini ya adik-adik ada gambar bunga, terus ada hiasan-hiasan kupu-kupu Dan ada tulisan, I can grow in God Atau dalam bahasa Indonesia, aku bisa tumbuh di dalam Tuhan Nah, seperti bunga yang cantik ini, adik-adik Nah, kalian mau kasih tau nih, alat dan bahan apa saja sih yang kita perlukan, adik-adik Yang pertama, kita akan perlu kertas polos kosong HPS atau kertas bergaris pun juga nggak apa-apa ya yang penting yang adik-adik punya di rumah lalu disitu kita juga butuh kertas origami adik-adik nah kertas origami warnanya boleh banyak warna atau boleh banyak warna supaya lebih cantik nanti bunganya lalu kita juga butuh spidol adik-adik untuk nanti menulis serta menggambar pola bunganya tadi adik-adik nah Lalu kita juga butuh krayon atau pensil warna ataupun spidol berwarna untuk menghias kertas kita nanti. Lalu kita juga butuh yang gak kalah penting, lem dan juga gunting. Nanti kita akan gunting pola. Nah, kayaknya orang tunjukin ya sama adik-adik caranya gimana sih ngawat untuk membuat bunga tersebut. Yang pertama adalah kita mau mengambil kertas HKS kita adik-adik satu kita butuh satu aja ya kita mau lipat jadi dua lalu kita lipat lagi jadi dua jadi bentuk apa nih persegi, bentuk kotak kalau sudah kita mau gambar pola seperti oval setengah Gambarnya di dua sisi Nanti kalau udah kita gunting nih adik-adik Kita gunting mengikuti garis Nanti mama dan papa bisa bantu adik-adik untuk gunting ya Nah kalau sudah digunting Nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik Nah setengah Tapi pas dibuka Wah ada satu kelopak bunga Nah nanti kita akan membutuhkan sebanyak Lima kelopak bunga sebanyak 5 kelopak bunga oke, nah kalau udah ada kelopak bunganya kita simpan dulu terus nanti kita mau buat uh, batangnya adik-adik, nih kalian juga udah bunting nanti adik-adik uh, bisa lipat kertasnya, jadi hanya kecil aja garis kayak gini untuk batangnya lalu kita juga mau bikin pola bulat seperti ini adik-adik untuk nanti ditaruh di tengah-tengah kelopak bunga nah kalau udah ada pola-polanya nanti adik-adik bisa deh ditempel satu persatu seperti ini jadi yang pertama adalah tempel ee, batangnya dulu lalu adik-adik bisa juga ini ditambahin ee, daunnya kalau nggak mau pakai daun juga nggak apa-apa lalu nanti kelopak bunganya adik-adik tempel satu persatu sampai sudah lima-limanya ketempel baru deh ditempel di tengah-tengah yang tadi ini tempel di tengah-tengah Nah kalau sudah Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk menuliskan Untuk yang belum bisa menulis I can grow in God Nah kalau sudah Nanti bisa adik-adik hias nih Seperti punya kayawan Waduh kayawan masih sedikit banget ya adik-adik Menghiasnya Masih kurang rame Nah Nanti jadinya begini adik-adik Hasilnya bisa ditambahin Nah, harinya misalnya mau di sini atau awannya mau diwarnain full atau uh, mau dikasih kupu-kupu uh, yang banyak bisa banget Adik-adik. Nah, Adik-adik, itu dia aktivitas kita hari ini. Jangan lupa untuk Adik-adik kerjakan supaya nanti bisa Adik-adik kirim ke grup WhatsApp Kak PA dan bisa dilihat oleh Kak Astrid serta karyawan. Terima kasih banyak Adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, udah sampai nih di penghujung ibadah di hari ini Tadi sudah baca Alkitab, sudah mendengarkan firman Tuhan Sudah aktivitas bersama dengan Kayawan Berarti waktunya Kasrit untuk tutup ibadah ini di dalam doa Semoga adik-adik hari ini happy ya dengerin firman Tuhan dan melakukan aktivitasnya Jangan lupa dikirimkan ya ke grup LKPA nanti Kasrit dan kayon tunggu lo aktivitasnya Oke, sekarang kita mau menutup ibadah, kita berdoa ya Kita lipat tangannya kita tutup matanya Kita tundukkan kepalanya Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang boleh kami laksanakan di pagi hari menjelang siang hari ini Kami bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus Dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati kami Tuhan mampukan kami agar setiap harinya kami bisa terus berbuat baik dan menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Berkati setiap kehidupan adik-adik kami dimanapun mereka berada ada Tuhan boleh berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan Setiap kegiatan yang mereka lakukan Hari ini dan hari-hari selanjutnya Tuhan boleh jauhkan mereka dari segala penyakit yang mengancam mereka Tuhan boleh berkati mama dan papa Oma dan opa, kakak dan adik Yang bersama-sama dengan adik-adik kami di kelas TK Tuhan boleh jaga mereka semua Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan terus Tuhan boleh memberikan berkat yang melimpah Agar mereka juga bisa sama-sama dengan adik-adik kami di kelas TK Beribadah kembali di minggu-minggu selanjutnya Kami menyerahkan juga Tuhan Untuk segala kegiatan Mungkin adik-adik kami ada yang sudah bersekolah TKA, TKB, Tuhan boleh berkati sekolahnya Supaya adik-adik kami ini Tumbuh menjadi anak yang selalu Taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Jika sehabis ini Tuhan Kami akan berpisah Satu dengan yang lainnya Melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan boleh berkati kami Dari pagi menjelang siang hari ini Sampai dengan malam nanti kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita selesai di hari ini. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah selanjutnya adik-adik. Kastrit kayuan Tunggu ya, aktivitasnya juga. Dadah, selamat hari minggu.